Jadi setiap kali ini negara hukum Lalu negara hukum itu ada negara ketika semua orang dianggap bajingan Studi-studi komparatif Negara demokrasi Di dalamnya hukum menghasilkan kriminalisasi. Saya kasih contoh misalnya tadi disebutkan bahwa Habib Risik dicarikan undang-undang yang di dalam rumusan deliknya ada kata penghasutan. Jadi kata penghasutan diambil dulu untuk dipasangkan pada Habib Risik. Sekarang logikanya itu, Habib Risik menghimbau orang datang ke maulidan, yang diundanglah Habib. Jadi Habib Risik menghasut Habib untuk datang ke acara agama. Kan otaknya di mana? Konstruksi itu seolah-olah kalau nggak dihasut, orang nggak akan datang ke masjid. Ini artinya penghasutan ya, mungkin aja di dalam kasus tertentu memang dihasut untuk datang ke masjid, untuk bakar masjid, untuk bikin onar. Menghasutkan artinya ingin membuat kejahatan. Nah, orang datang buat beribadah, di mana menghasutnya mengundang. Nah, kalau demokrasi jalan, penegak hukum, intel, nggak ngelapor begituan, kan gampang aja. Ini kan cuma upacara biasa gitu. Prinsip equality before the law bukan semua orang sama di depan hukum, tetapi hukum harus sama diakses oleh orang yang berbeda. Orangnya memang berbeda, tentu kedudukan saya sebagai warga negara berbeda dengan yang punya pulau reklamasi. Dia punya status lebih tinggi, maka dia nggak sama dengan saya nggak ada soal. Tetapi akses saya ke hukum harus sama itu. Jadi akses yang harus sama, bukan orangnya yang harus jadi sama. Nggak ada kita semua dipukul rata oleh hukum nggak. Hukum harus bisa diakses dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda itu namanya equality before the law itu. Itu hal yang simple yang kadang kala salah diucapkan oleh politisi karena memang cuma gagag nggaga-gadean equality before the law ngerti apa enggak tuh poin itu. Nah, itu. Jadi demokrasi itu artinya kita berbeda tapi kita punya akses yang sama terhadap hukum. Itu namanya equality before the law. Itu kata John Locke begitu. Jadi orang yang cuma ngutip-ngutip phrasing itu dia nggak ngerti logics di belakang equality before the law. Terima kasih. kalau banyak kasus di pengadilan itu artinya demokrasi nggak jalan kan cuma itu pertanda tuh negara hukum itu menjadi buruk kalau kasusnya banyak jadi semakin sedikit kasus itu pertanda orang bisa bercakap-cakap dengan pikiran itu. kalau orang bisa bercakap-cakap dengan Habib Rizik ngapain buang-uang banyak betul nyewa buser buat jelekin Habib Rizik kan, itu, itu dalilnya kan saya anggap bahwa pemerintah akhirnya berupaya untuk negosiasi negosiasi dengan opini publik Tentu ada semacam ya kirim sinyal intelijen, mungkin uh, polisi jaksa atas bantuan uh, beberapa sumber lalu bertemu dalam satu kesepakatan untuk Oke okay, dibikin dua bulan aja, enak kan dua bulan, memang mesti ada hukumannya, kalau nggak ada hukumannya malu dong pemerintah Bagaimana udah dirancang segala macam uh, kriminalisasinya, masa di ujungnya bebas murni atau... Uh, tuntutannya tidak tidak harus dipenuhi tuh. jadi itu pikiran saya tuh. kenapa? karena ada kondisi politik yang berubah tuh. orang mulai mulai paham bahwa jangan-jangan kekuasaan itu memang sedang melemah tapi mau ditutupi dengan isu-isu besar, isu KPK isu yang gak berubah adalah kenekatan opini publik untuk terus menagi perubahan yang dipercepat tuh. jadi ini soalnya tuh dinamika politik memang betul-betul ada di dalam suasana yang e, tidak stabil dan ketidakstabilan itu diinginkan justru oleh mereka yang berakal sehat kalau akalnya nggak sehat dia mau stabil-stabil aja kan nah kestabilan itu yang akhirnya menunjukkan faktanya hari-hari ini bahwa kestabilan palsu KPK dirancang dengan pendekatan intelijen supaya terjadi perpecahan di kalangan karyawan ternyata enggak tuh menggumpal juga Energi dari karyawan ini karena dia diikat oleh energi moral demikian juga dalam kasus Habib Rizik dia diikat oleh energi moral tuh jadi hukum akhirnya akan nonton energi moral uh, bergulir sebagai uh, Rolling Stone itu jadi keadaan ini yang saya anggap kalau istana mau ngomong Habib Rizik hari ini siapapun yang bicara di situ itu akan berupaya untuk baik-baikin Habib Rizik tuh selalu begitu keadaannya. Apalagi, ini seolah-olah besok ini udah mau pemilu, tuh. Semua orang udah pasang taruhan nih. Jadi, Habib Rizik akan bertahan karena didukung oleh civil society yang dasarnya adalah moral. <tuk> saya kira itu dulu sebelum uh, berlanjut keterangan-keterangan aneh dari saya. <tuk> <tuk> <tuk> Oke, saya cari akal dulu ya. saya memang pengkritik kekuasaan itu bukan pengkritik negara Pak Harto jelas saya bawa mahasiswa saya buat demo 98 di Semanggi itu waktu itu beri mobil kejar kita saya masuk ke parkiran Atmajaya lantai dasar itu Terus kita lompat kena peluru karet ada saya, ada Katib Basri yang bekas dari keuangan, sama-sama dosen dia di FEUI di saya di Filsafat. Ada Syahrir, eh, Dr. Syahrir juga dosen FEUI. Ada Jimmy Sya'haan, eh, dosen di UNAS itu. Jadi kita berempat ke situ dan kita bawa masalah kita. Kita lompat ke belakang, kita pikir itu Hotel Aston sekarang itu ada masih aspal. Ternyata udah gorong-gorong gorong-gorong zaman dulu ya bukan sekarang. Jadi kita masuk ke situ bus side. Jadi. Saya mengkritik Soeharto, lalu Soeharto diganti oleh uh, Habibi juga itu satu paket lah, oleh Gus Dur kan. Gus Dur itu teman saya, teman diskusi, teman bencana segala macam. Satu waktu, Gus Dur bertemu dengan Tommy Soeharto di Hotel Borobudur. Saya bicara ke publik, turunkan Gus Dur. Karena belum apa-apa, udah ketemu dengan Tommy Soeharto. Pada waktu itu, orang masih anggap... Uh, Jejak Orde Baru masih ada. Ya, yeah. ya yeah, mungkin kita nggak tahu apa, tapi kita cuman eksplisit aja kenapa ketemu dengan uh, Tommy Soeharto yang sekarang bikin partai yang kemudian ikut dalam demokrasi. Ya udah, Tommy Soeharto, udah sekarang dia ikut dalam demokrasi. Jadi saya kritik Gus Dur itu. Lalu Gus Dur diganti oleh Mega. Mega. saya nggak kritik Ibu Mega tuh, karena saya nggak tahu mau saya mau sih kritik apa pada Ibu Mega tuh. Saya nggak ngerti kebijakannya. Tuh. Ini, saya ini, hanya mengkritik kebijakannya. Ibu Mega diganti oleh SBY. Itu. SBY itu teman diskusi saya sekarang. Lalu orang bilang, kenapa lu pro SBY? Ya sekarang dia bukan penguasa lagi. Ngapain gua musuhin SBY? Saya berteman baik. Diskusi begitu ada buku baru. Pak SBY itu, begitu ada buku baru tentang global politics, dia pasti undang saya kita diskusi itu. Sekarang. Dulu saya kritik waktu SBY jadi presiden. Itu. Saya kasih pidato kebudayaan di Taman Ismail Marsuki hanya untuk menghajar SBY itu itu Pak Kapitra, SP diganti oleh Jokowi periode pertama saya membantu beberapa teman untuk kasih konsep pada Jokowi terutama tentang pluralisme itu waktu masih ribut soal bikin uh, papers yang apa namanya itu nawacita segala macam itu jadi saya membantu apakah saya mengkritik uh, PDIP 4 tahun saya mengajar di Megawati Institute. Tentang pikiran bangsa itu, dia proklamasi itu. Anda mungkin gak pernah ngajar di situ. Saya mengajar di tempat pengkaderan PDIP, Megawati Institute, itu, tentang pokok-pokok pikiran negeri. Jadi, saya memang dosen. Saya mengajar di UI, 15 tahun, dan menolak digaji. Saya gak mesti negara. Saya mengajar di Lemhanas. Saya pernah kasih kuliah di Lemhanas. Apalagi ya? Saya pernah kasih kuliah di Ses sekolah pimpinan tinggi Polri, apalagi saya pernah kasih kuliah di sesko TNI di Bandung. Saya nggak musuhin negara, saya menyumbang pikiran buat negara. Jadi kalau saudara Kapitra menganggap saya nggak konsisten atau potensi nggak konsisten sehingga nama saya dari Rocky Gerung bisa jadi Rocky Garung, itu nggak mungkin terjadi. Ya. Saya, saya terusin loh, saya terusin lho. Jadi saya ingin lihat uji di mana. Uh, ke, kelurusan pikiran saudara kapitra dari kapitra ampera ampera artinya amanat penelitian rakyat sekarang jadi kapitra amanat pemerintah, ampera juga <tuh> <tuh> ringkasannya <tuh> saya nggak bilang dari kapitra ampera jadi kapitra ampla atau kapitra amplop, enggak jadi itu soalnya tuh. sekarang kita bicara tentang masa depan karena itu kritik harus terus diucapkan demi masa depan Supaya tercegahlah doktrin yang sangat mungkin berlaku sekarang, yang disebut oleh Raja Louis 15 XI, April buah, Setelah saya akan ada kekecauan. karena saya lihat Presiden Jokowi, kalaupun dia <tid> tidak terpilih lagi dan mudah-mudahan memang rakyat paham itu, dia akan meninggalkan delus, beban bahasa Prancis, April buah Mana sih? Neno yang mengerti bahasa Prancis, dia akan meninggalkan delus beban pada presiden berikutnya beban 10.000 triliun beban keretakan bangsa beban KPK yang buruk beban ekonomi yang nggak tumbuh beban macam-macam, iya itu saya udah sebut tadi, ya. apalagi itu uh, indeks demokrasi yang buruk oligarki macam-macam itu, tax yang tinggal 8% Jangan-jangan, begitu Presiden baru terpilih di 2024, seminggu kemudian dia jatuh juga, karena nggak mampu memegang apremuale de yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>